Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia, pastinya dari Lesti dan Rizky. Bila baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, pastinya kita merasa bahagia banget, ya, ketika melihat idola kesayangan kita muncul. Masya Allah, mau OTW kemana lagi nih? Idola kesayangan memakai outfit berwarna hitam. Kita lihat persahabat ya auranya benar-benar makin aur-auran aja Lesti dan Rizky Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran Kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar Banyak sekali respon yang sangat positif Diantaranya dari akun Maidi Nur mengatakan Masya Allah, tabarakallah, bahagia terus pasangan Lestiani dan Muhammad Rizki Bersama hingga akhir hayat kalian Amin Allahumma amin Masya Allah Ada juga tanggapan lain dari akun Rita Putri 644 Jadi ingat kata Papa B Sekarang baju yang nyiapin Atau yang nentuin istrinya Jadi kalau Bagas nanya Baju yang mau dipakai nanyanya ke Buna Lesti Bukan Papa B Masya Allah, luar biasa Mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu diberikan kesehatan Kemudian juga persahabat ya Ada aja kelakuan yang bikin kita ketawa ngakak Dengan tentunya melihat aksi apa B Persahabat ya Ada aja kelakuan yang tentunya jadi penjual pizza Aduh Masya Allah kalau kata Bang Alima nih, kehat banget ya. Bapak <gifat> Bi ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ngakak bahagia, Masya Allah. Kemudian juga persahabat ya, cidukan sebelumnya, kita mendapatkan kebahagiaan juga lewat postingan, persahabat ya. Bapak Bi dengan yang lainnya lagi berenang. Ini lomba menyelam, persahabat ya. Lama-lama menyelam, Masya Allah. Kita salvak banget dengan tangannya Bapak Bilar. Ini yang satunya ke atas tuh, persahabat ya. Emang idola kesayangan kita selalu the best. Mudah-mudahan pokoknya selalu sehat untuk idola kesayangan kita. Kita udah jaga bersahabat ya. yang juga tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Rizky Kiki 4219 mengatakan, ngakak lihat papanya Abang El pakai acara pegangan takut tenggelam ya Pak. Salvo suara bunles ngadu banget ya enggak Artinya tuh masya Allah luar biasa melihat kebahagiaan Lesler kita juga pastinya ikut merasakan kebahagiaan itu kemudian juga persahabat yang info penting untuk semuanya Alhamdulillah Bunda Lesti ini masuk persahabat ya tentunya Academy Awards Lesti Kejora jangan lupa kita dukung dengan cara ketik da sepasti B4 kirim ke 97288 ini untuk cara mendukung Bunda Lesti lewat SMS bersahabat ya, yuk siap-siap untuk warga Konoha dukung penuh Lesti Kejora voting dibuka mulai tanggal 25 November sampai tanggal 2 Desember persahabat ya jangan sampai lupa voting dimulai tanggal 25 November pukul 00, .00 waktu Indonesia Barat sampai tanggal 2 Desember pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Melalui SMS, video, dan akun sosial media Indosiar, ya, sama-sama bersahabat, ya. Jangan lupa, kita buktikan juga kekompakan dan kesulitan warga Konoha untuk dukung Lesti di ajang. Di Academy Social Media Awards kita yakin kita menang kita yakin kita juara. Berikutnya juga persahabat ya siapa yang ingin menyaksikan kelucuan dari Abang E langsung aja kalian ke channel YouTube-nya Aurel Atta ya. Ini gemes banget tuh. Kita lihat aksi Jail aksi lucu dari BBL bersama Amina Allah. Pokoknya sehat selalu untuk idola kesayangan Mudah-mudahan kita mendapatkan Kejutan baik hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar menarik Dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh